Nah, jumpa lagi nih di channel kita nih guys ya Kita masih main di Starlight Princess nih guys ya Membawa modal 100 ribu guys 100 ribu Semoga aja kita mendapatkan profit yang mantap-mantap nih guys ya Dengan pola kita yang terbaru ini guys Pantau Tours ya guys ya Oke, kita langsung gas aja di quick 10 ya guys ya Di bet 800 Kita putar-putar manja aja dulu guys Putar-putar Nah scene putaran Nah titik ombak ya kan guys Nah sudah habis nih Langsung kita naikin di bed 2400 guys Langsung kita jatuhkan aja di 10 turbo guys 10 turbo kan guys Oke Mirunya pecah Nah Lepin yes. jauhnya pecah Nah gilin apa kabar cuy posisi asian aja kan Kalau asian aja ya bagus lah cuy nah cakep kita dapat perkalian 16 cuy kan? langsung sensasional ini guys langsung up ke 260 langsung kita gas aja tanpa pikir panjang kita langsung buy ini guys buy di bed 2400 atau tarabay kan? 240 ini coy ya jah. tanpa basah-basi tanpa kita pikir panjang nih ya. nah, kita gas aja. Semoga aja sini profit deh Nah mantap kali 2 nih guys ya. Kali 2 di awal Oke okay, bintang pecah Love buttonnya pecah itu guys Oke okay. Nah takut kali 3 nih yes. Dan tambah lagi dong Nah mataharinya pecah nih Mantap Kalau ditambah lagi eh, perkaliannya Multipliernya mantap nih yes. Kali 5 cuy Dapat sensasional ya nyet ya Sensasional di May pertama nih nyet ya Nih kita buy Oke okay, yes, genget yes. Nah untuk yang baru datang nih cuy Yang baru hadir nih cuy Jangan lupa like komennya cuy Yang yang belum uh, share ya Share-share dulu ya yes. Yang belum subscribe ya Subscribe Bantu-bantu kita dan aktifkan loncengnya coy. Biar kalian mendapatkan info seputar pola terbaru nih ya. Pola terbaru atau update terbaru dari channel kita nih guys. Oke, di sini kita udah balik modal kita dapatkan net guys. Nah, balik modal baik kita ya, kan. Nah, ya lumayan lah guys. Lumayan dah. Up ini 300 sih. Kita spin kita masih 10 lagi Jadi aman sana chat kop hari tingginya. Oke, ditambah lagi pecahan kuningnya mantap ini guys. Oke, kali 15 dapat nice lagi. Ayo dong sentanya atau per kalian kali birunya cocok Semoga aja kali birunya nyantol ini atau kali oranye guys. Oke, kali 2. aman masih aman ya. ya masih aman sih selemas penis coy. Tambel kopi ngudet nih, Mantap juga coy. Tambel terseriga lagi ya kan. Oke, okay, mana nih lagi dong. Oke, okay, kuningnya pecah. Bulannya itu mantap perkalannya lagi coy. Nah, gitu dong. Kali 16 dapat mega gitu coy, ya, kan dapat mega, mega. Mega yes, ya, ya. Ah, catup nih dalam 461.000 gitu guys. Ya. Nah, udah up ke 500 kita coy. Kan ya. udah 500, langsung kita turunin aja coy. Dan ya. bet-nya 800 langsung kita gaskan di 10 otomatis coy. 10 otomatis kita gaskan nih coy. Oke, belum ada yang connect di sini sama sekali coy. Bagaimana konek Bagaimana Pertaliannya Yang nyantol Di bed segini Ya guys ya Kita nah, putar-putar aja dulu guys Oke okay. Udah habis ya di sini udah habis Putarannya Kita gaskan lagi Tanpa pikir lagi Kita langsung gasikan 50 Dan ya. putar-putar lagi Semoga aja Semoga aja Kita mendapatkan ya. Mendapatkan pecahan atau provinsi yang bertambah lainnya. Nah tinggal satu, satu lagi. Aduh Kau gak mau ngasih deh, guys. Oke okay, mana lagi nih gak gak. Gak ada nih Perkaliannya pun ada nih Cey. Mantap nih. Nah lagi dong aduh. Gak mau guys? santai santai yang pengen main nah, langsung gas kan ya, aja kan di lapak kita nih coy Kan dilapak kita ini memang mantap nih guys memang the best lah coy dengan pola segi dengan model seratus aja guys dan bisa up segini yang penting kita udah profit walau tipis ya guys ya yang penting kita udah profit nih. kita langsung wede kan aja set ini guys oke okay pengen main itu ya gunakanlah uang kenal kalian cilencai jangan menggunakan uang pokok cilencai ingat tuh ya ingat lo oke okay, mana nih kagak mau konek anjir lah ini nggak ada mau konek konek nih skater ren memanglah pinches nih pinches inches ren ya. oke okay, itu lohnya minta pecah oke okay, malah dikasih skater satu pula itu cilen kan malah dikasih satu Guys, yeah, bukan perkalian, berharapnya perkalian, cuy. Entar meledak itu ya, kan. Jadi itu. gitu. Yeah. gitu. <laughs> oke oh, sisa 15 pin nih. Belum juga, guys. Emang Marti ya memang mau dia, yeah, guys, ya di. emang ah, memang gak mau dikasih skater kita nih guys. tapi pengen apa ini? NC sama ITS sampai tidak mau ngasih skater, Cik Yang penting kita udah profit aja yes, ya, Cik Ya, santai Kalem-kalem-kalem Wede, kalem, kalem, kan Dengan bet Bet lecih pun Kalian juga bisa, Wede, Cik Kalian lebih santai aja Bisa sabar Oke, okay, bintangnya Nah, kalau gak mau Juga, nih Cik sampai spin, nih Oke okay, Love-nya Nah, jasap love-spinnya, Cik Mana lagi, ya? lagi perkaliannya dong, perkaliannya dong inches. Goyang inches, goyang-goyang dong. Oke okay, nih. Hmm, hmm. Masih belum, guys. Kita nih udah terlalu sabar sebenarnya, cuy ya, kan. Tapi, karena enggak peka dah, ya, Cey. Oke, okay, kita gasin lagi di 30 auto spin otomatis, Cey. Kita sate aja, ya. Nah terputar lagi nih di bednya 800 bednya tetap ya bednya tetap 800 AC double bednya kita nong aktifkan aja sih kita main santai aja soalnya ya, kan nggak mau main bed bergendeng gitu ya nggak mau main naksun gitu ya Oke okay, pecah banyak itu perkaliannya tidak nongol juga lho, ya guys masih juga tidak mau nongol ini emm ini atau apa sih? Enggak ya? apa sih inci sih ini, cuy. Ini 11 12 sama kakeknya ya kan. Ibu-ibu segini politiknya ya, kan? udah minta ampun nih ya, kan. Ah. Oke, tinggal saldo kita 208 cuy ya, kan. Kita putaran 13 lagi, cuy. Nah. Bunda 100 bisa profit sini nih, guys ya untuk pola kalian bisa ngikutin simaknya ya kalian simak aja dari awal guys akhir gimana cara mainnya juga ya kan guys oke nih dapat kita nice yang di luar nih guys oke hmm. tolong dong Mirna tolong dong dikasih perkaliannya lagi atau ya apalah atau skater okay, lagi kalian Nah untuk kalian nih guys Sekali lagi aku ingatkan ini cuma hiburan semata Jangan gunakan uang kebutuhan Uang pokok ya kan guys Jangan guys gunakan uang kena, -kena kalian kalian Nah Kalau Sudah menonton dari awal sampai akhir Terima kasih banyak ya guys ya Terima kasih banyak Support terus channel kita Dan pantau terus Semoga kalian mendapatkan update dan terbaru Dari channel kita ini ya guys ya untuk pola-pola terbaru dari kita guys Kalau ada salah-salah kata ya Mohon maaf ya guys ya nah, Untuk pola kalian bisa contoh ya Bisa kalian terli, uh, lihat dari awal ya guys ya Oke okay. Lanjut See you next time Dan bye-bye